Seorang penduduk asli di pedalaman Malaysia tewas dalam serangan harimau liar. Sejumlah penjaga hutan sempat terpaksa menembak mati hewan yang terancam punah itu setelah harimau itu juga menyerang mereka. Korban tewas dalam serangan harimau itu. Diduga dia diterkam oleh harimau di dekat kota Gua Musang, Kelantan, Malaysia bagian utara. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Menurut para pejabat Departemen Satwa Liar Setempat, harimau seberat 120 kg itu hendak menyerang warga desa lainnya yang melemparkan tombak untuk mengusir harimau tersebut. Salah satu lemparan tombak melukai wajah harimau liar itu. Para petugas penjaga hutan setempat tiba di lokasi beberapa jam kemudian dan terpaksa menembak mati harimau tersebut setelah harimau itu menyerang mereka. Harimau Malaya dikategorikan sebagai hewan terancam punah oleh kelompok perlindungan hewan. World Wide Fund for Nature atau WWF Malaysia memperkirakan kurang dari 200 ekor yang tersisa di alam liar. Serangan terhadap manusia oleh harimau tergolong langka. Namun insiden semacam itu terjadi di area-area di mana pembangunan merambah habitat hewan liar. Pertengahan Juli lalu sejumlah penjaga hutan menangkap seekor harimau betina di dekat Gua Musang setelah harimau itu menyerang seorang warga sempat hingga luka serius. Sekitar 3.000 ekor harimau malaya pernah berkeliaran di hutan Malaysia tahun 1950-an dan kucing raksasa itu dianggap sebagai hewan nasional Malaysia namun populasinya menurun selama beberapa dekade terakhir karena hilangnya habitat harimau akibat perluasan pembangunan dan pertanian juga perburuan liar tak hanya di Malaysia, di Indonesia pun belakangan ini harimau di Sumatera Selatan begitu agresif menyerang manusia hingga menyebabkan lima orang tewas ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari hewan buas ini salah satunya jangan buang air kecil sembarangan ketika berada di hutan sebagaimana diketahui sudah ada tujuh kali konflik harimau dan manusia di Lahat, pagar alam, dan muara Enim. Umumnya kondisi tubuh korban tewas akibat serangan harimau tercabik-cabik. Sebelumnya polisi dan BKSDA setempat meminta warga untuk memakai topeng di bagian belakang kepala untuk menghindari serangan harimau. Topeng itu dipasang tepat di belakang kepala. Hal ini dinilainya dapat menghindari serangan harimau Sumatera yang kini sedang berkeliaran. Namun ada beberapa tips lain untuk menghindari serangan harimau. Tips ini berdasarkan pengalaman seorang penjaga hutan di Taman Nasional India. Pertama-tama, jangan langsung lari. Seperti halnya jenis kucing, harimau justru menyukai aksi kejar-mengejar. Kedua, jika dekat pohon, upayakan untuk memanjat pohon. Karena harimau bukanlah pemanjat yang baik. Ketiga, berdirilah tegak. Harimau tidak bisa membedakan antara manusia berjongkok, babi hutan, atau rusa. Maka dari itu banyak penduduk desa yang mengumpulkan kayu diserang harimau. Karena mereka memanggul kayu sembari jalan hampir berjongkok. Terakhir, jangan buang air kecil sembarangan di wilayah harimau. Harimau bisa menandai wilayah mereka, dan jika melakukan hal yang sama, harimau akan melihatnya sebagai ancaman. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.